Hai para hadirin, sebelum kita mulai kajian rutin bulanan majelis Al-Bahja Tangerang, kami mau menyampaikan beberapa pengumuman yaitu yang pertama tentang Wakaf Pembangunan Al-Bahja Tangerang, bisa anda salurkan di Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 7514443388 atas nama pembangunan Al-Bahja, Tangerang, dengan kode bank yaitu 451. Adapun selanjutnya untuk infak. Makan santri, ustadz pejuang, dan operasional pondok pesantren bisa anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 7512222058 atas nama Yayasan Al Bahja Tanggerang. Adapun selanjutnya, yaitu infak pengembangan dakwah Al-Bahja Tangerang, bisa Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7512221305 atas nama infak Al-Bahja Tangerang dengan kode bank 451. Adapun untuk informasi dan konfirmasi bisa menghubungi di WA 0811 1103577. Itulah nomor rekening dari Infak makan santri dan juga infak pengembangan dakwah Albah Jatanggerang dan juga infak wakaf pembangunan Albahja Tangerang ataupun bisa langsung untuk tunai bisa didaftarkan langsung atau bisa disampaikan langsung di stand meja di depan pintu masuk. Sembaik para hadirin, sebelum kita mulai sambil menunggu jamaah yang masih berada di jalan, kami mohon untuk sama-sama kita berdikir, yaitu dengan pembacaan wiridul Fatih. A'udhu Billahi Minash Shantanirajim, Bismillahirrahmanirrahim alahdini wa ala kulli niyatin salih al fada'u habibina rasulillah sayyidina muhammadin nabiyullah wa ala alihi wa sahbihi wa sujadi wa dhuriyatihi anallaha ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wal dunya wal akhirati al fatiha a'udubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alfadahu ila alawliya'i wasalihin fi mashariqil ardhi wa mughribiha wa hababil khusus wa disebutkan nama guru orang tua dan juga keluarga yang sudah meninggal ibu setelah ibu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina al-amd alayhim Khayri al al disebutkan para guru kita dan juga orang tua kita yang masih hidup. Abu ya. وَيَمِيِّ مَا شَأِيْهِنَّ وَمَا شَأِيْهِ مَا شَأِيْهِنَّ وَوَالِدِنَا وَوَالِدِكُمْ وَإِخْوَانِنَا وَإِخْوَانِكُمْ وَأَخْوَانِنَا وَأَخْوَانِكُمْ وَأُولَادِنَا وَأُولَادِكُمْ وَأَزْوَاجِنَا وَأَزْوَاجِكُمْ وَيَمِّي عِلْمُ السُّلْمِينَ وَالسُّلْمَالِ أَنَّ اللَّهَ يَوْطَهُ wa لنا ولهم ويهدينا lahum wa yahdina wa بِنْطَاعِ وَالشِّحَاتِ وَالْعَافِيَةِ وَيُوَسِّعُ أَرْزَاقَنَا وَأَرْزَاقَهُمْ وَيَقْضِي حَاجَاتِنَا وَحَاجَاتِهِمْ وَيُبَلِّغُ آمَالَنَا وَآمَالَهُمْ وَيَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةً صَادِقَةً وَتَمُّ الدَّوَامِ وَالصِّلَةَ دَامَ الْحَمْدُ وَالْعَزْمَ مِنَ الزَّلَّاتِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْفِتَنِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 Estão velomor, Helenolin, Estão velomor, Helenolin, Estão velomor, Helenolin, Estão velomor, Helenolin, Estão velomor,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 السوارالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو هالالو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 Astagfirullahaladzim فر الله jamia, بسم الله الرحمن على سيدنا محمد محمد على سيدنا وعلى سيدنا على محمد محمد على في العالم alamin, Innaqahmido majid. Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. ala Muhammad sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama ala sayyidina ibrahim الله ali الله، Ibrahim fil alamin والله الله، Allahumma يعلم الله، wa sallim يرحمه، الله Muhammad al Bashir wal يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله البشير والنذير الذي تنفضح به ابواب الخير وتنغلق به ابواب الشر وعلى اله الازهاري واصحابه الاحيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفضح به ابواب الخير وتنغلق به ابواب الشر وعلى اله الازهاري واصحابه الاحيار اللهم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 ahari wa ashabi al ahyaari allahumma على wa محمد ala والنذير الذي al به wal nadhir alladhi tanfadhuhu bi abwab al khair wa tanhulibu bi abwab al shar wa ala alihi al azhar wa ashabihi al ahyaari تنخلق به أبواب الشر وعلى آله الأظهار وأصحابه الأحيار واللهما صلي وسلم على سيدنا محمد البشر والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنخلق به أبواب الشر وعلى آله الأظهار وأصحابه الأحيار La ilaha illa Allah Subhana Ka Inni kun tu min al balimin. La ilaha illa Allah Subhana Ka min أعوذ بكلمة الله <سؤال> التامات <سؤال> من شر ما خلق بكلمة الله <سؤال> من شر ما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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus al samad lam yalid walam yulad wa ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus al samad lam yalid walam yulad wa ahad Bismillahirrahmanirrahim أو ذي ربي ربي لوفا، ما خلقوا، ومي وشر هو سخن إذا واقض، ومي وشر ابن فاسا Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن bi والأرض برب الناس، ملك الناس، إلا Min الناس، waswasil khannas سلط الناس، الذي في سلطين الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdina al sirata al-mustaqim Shirata al anamta al al alayhim Khairi al-ma'zubi alayhim آمن الرسول بما انزل الاله اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا فغفر ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا اذا أو أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ايشا ما حملته على الذين من قبلنا Rabbana, Doa sendiri mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan bahasa apapun Allah maha mengetahuinya. Jangan lupa doakan para guru-guru kita, para orang tua kita dan semoga para guru-guru kita selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ta'an serta sehat wal afiyah. Allahumma Allah Allah Allah qulil Muhammad Rabbana يا رحمان الرحيم يا رحمان الرحيم يا رحمان الرحيم فرج عنا يا رحمان الرحيم يا رحمان الرحيم يا رحمان الرحيم farij an al muslimin ya rahman rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij an al muslimin shalla huwa ya qobla min barakatil faatiha Allahumma shalla wa bismillahi rahman Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Sekali lagi kami himba kepada jamaah yang masih berada di luar Kami mohon untuk segera masuki area ruangan masjid Dan kami himba kepada para jamaah semuanya untuk selalu tetap menjaga kebersihan di dalam masjid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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعاد عملنا ما يهت الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعد Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma rabi sirahli shadri wa yashirli amri wa hlul uqdata mi lisani yafwahu qali amma ba'l yang sama-sama kita hormati yang sama-sama kita muliakan Guru kita tercinta Buya Yahya Beserta keluarga Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau Dalam ketaatan serta sehat wal Dimudahkan dalam segala urusannya Baik urusan dunia maupun akhiratnya Terutama dalam urusan dakwahnya Semoga Allah permudah. Amin Allahumma amin Dan kepada para hadirin para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah wa syukurillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dengan tujuan mulia yaitu keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dalam program kajian rutin bulanan Majlis Al-Bahja Tanggerang yang diadakan setiap Rabu malam Kamis kedua di Masjid Raya Al-Azam kota Tanggerang tentunya Bersama Guru kita tercinta Buya Yahya Akan tetapi pada kesempatan malam hari ini Guru kita tercinta Buya Yahya Beliau sedang melakukan tugas yang tidak dapat diwakilkan maka dari itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menyimak kajian pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Habib Isam al Habsi. kepada beliau waktu dengan segala hormat kami persilahkan Allahumma sallala sayyidina Muhammad Allahumma sallala sayyidina Muhammad elqurul salat alan Nabi Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah. لله القوي في وجوده اللهم صلاة كاملة وسلم على سيدنا الذي تنحل به العجد وتنفرج به القرابة. اللهم من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن لا ومن هذه Amni, wahdini wa wa yang kami muliakan kami hormati khususnya guru kita semua Buya Yahya kita doakan beliau mataa'an Allah bitulihayati semoga Allah memanjangkan umur beliau memberikan kepada beliau rezeki yang halal taiban. Mubarakan fiha ala kulli hal dan semoga Allah jelal jelaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai para hadirin hadirat para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya maka begitulah kita sering mendengar hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kullu ah, wa kullu dolalah, wa kullu Kata Nabi, semua yang baru itu bid'ah Dan semua yang bid'ah itu sesat Dan semua yang sesat adalah di dalam neraka maka hadis ini adalah betul, semua yang bid'ah adalah sesat dan itu dilarang di dalam agama Islam. Tetapi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan definisi bid'ah? Yang dengannya sesat, dianggap sesuatu yang baru dan pelakunya menjadi ahli bidah yang diancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, kumpulan 42 hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis kelima, An Aisyah radhiyallahu taala anha galat, galan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Diriwayatkan dari istri Nabi yaitu Siti Aisyah bahwasanya beliau bercakap bahwasanya Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menahdatha, fi amrina hada, maaleisa minhu fahuaradun." Nabi dalam hadis ini mendefinisikan apa itu bid'ah. Kata Nabi, bid'ah kurang lebih ada tiga definisinya. Yang pertama, menahdatha. Barang siapa seseorang membuat sesuatu yang baru Nabi tidak pernah mengejar, mengerjakannya Zaman Nabi tidak ada Maka mungkin saja itu bid'ah Kenapa kami katakan mungkin? Karena definisi bid'ah belum selesai, masih ada dua lagi Kalau kita berhenti sampai di sini Maka semua yang baru yang tidak ditemukan di zaman Nabi Bisa saja dikatakan bid'ah Pondok pesantren enggak ada zaman Nabi bid'ah, mikrofon enggak ada zaman Nabi bid'ah, kita ni enggak ada wujud kita zaman Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita aja bid'ah. Maka semua sosmed, handphone, semuanya bisa dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena belum selesai definisi bid'ah yang dikehendaki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa melakukan sesuatu yang baru. Kita lanjutkan. FI AMRINA Definisi kedua di dalam urusan agama ini maka dalam hadis ini kita dapat faham bahwasanya dunia mau semodern apa mau semaju apa enggak dikatakan bid'ah ya kamera sosmed ya kemudian um, kipas angin, AC, mobil pengganti unta, itu semua tidak bid'ah, kenapa? karena itu urusan dunia yang Nabi maksud sesuatu yang baru adalah fi amri di dalam urusan agama ini yaitu di dalam agama Islam maka kalau kita berhenti sampai definisi yang kedua ini maka bisa saja maulid Nabi dikatakan bid'ah, karena Nabi Muhammad tidak pernah merayakan ulang tahunnya syair-syair yang kita baca setiap bulan maulid itu daripada uh, syair Siftud Durar karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Harshi maulid Barzanji karya Imam Al-Barzanji maulid Ad-Daiba'i karya Imam Ad-Daiba'i yang terbaru maulid Diyyaul Lame' karya Al-Habib Umar bin Hafidh itu semua syairnya Barulah disusun di zaman ulama' salaf Zaman Nabi syair-syairnya belum ada Maka kalau berhenti sampai definisi yang kedua ini Betul maulid kita ketekan bid'ah tapi jangan berhenti di situ. Ada definisi ketiga sebagai pelengkap yaitu apa? Barang siapa melakukan sesuatu yang baru di dalam urusan agama ini ma laisa dan dia bukan termasuk daripada ajaran syariat Islam murni, fahuwa Itu baru namanya beda. Fahuwa itu baru tertolak. Fahuwa itu baru yang sesat. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, urusan agama, tidak sesuai dengan aturan timbangan syariat Islam, maka itu baru bid'ah yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Kebanyakan daripada majlis-majlis yang menjelaskan dan melarang tentang bid'ah itu tidak membawa definisi ma laisa min buh apa-apa yang bukan termasuk dari ajaran syariat Islam murni baru itu namanya bid'ah dia potong hadis nabi. Dia ambil yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal bid'ah itu definisinya harus tiga loh, baru itu yang dilarang oleh baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sampai sini maka kita faham yang namanya maulid nabi tidak bisa kita katakan bid'ah. Walaupun nabi itu tidak baca maulid, baca syair-syair. Karena nabi Muhammad sibuk sibuk menyebarkan Islam. Nabi Muhammad sibuk menaklukkan daripada kerajaan. Persia, Kerajaan Romawi. Nabi Muhammad sibuk daripada membuat satu negara baru di pertengahan antara dua kerajaan itu. Nabi Muhammad yang super sibuk itu tidak sempat lagi merayakan ulang tahunnya dengan membaca syair-syair kelahirannya. Ya. Kita dakwah enggak. Ya, nyebarkan Islam juga ya seadanya kok oh, kita enggak mau merayakan daripada ulang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam maka maulid nabi enggak bisa dikatakan bidah baru-baru ini viral dikatakan kalau kita makan buah belimbing satu ulama menggambarkan dengan mudahnya belimbing halal atau haram halal ya yeah. bengkoang halal atau haram halal gula merah halal atau haram halal dijadikan satu namanya ruj rujak makan rujak halal atau haram halal begitulah maulid nabi di awal dibacakan ayat suci al-quran ajaran syariat islam murni setelahnya dibacakan sholawat berkali-kali ajaran syariat islam murni setelahnya syair-syair itu ternyata kalau kita faham yang dibaca daripada syair-syair maulid nabi isinya cerita-cerita apakah mendengarkan cerita dan kisah dilarang dalam islam? ternyata tidak seribu ayat di dalam al-quran isinya tentang kisah-kisah Surat Al-Kahfi, empat kisah terkenal di dalamnya, seratus lebih ayatnya. Surat Toha, cerita Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Sinai. Kisah Nabi Yusuf, seratus lebih ayatnya, menceritakan kisah Nabi Yusuf dari kecil di sisi ayahnya Yakub hingga menjadi menteri keuangan kerajaan Mesir. Seratus lebih ayatnya. 1.000 ayat dari 6.236 ayat di dalam Al-Qur'an hampir seperenam Al-Qur'an itu isinya cerita-cerita siapa yang bercerita di dalam Al-Qur'an? Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang mendengarkan kisahnya? Nabi Muhammad Malaikat Jibril membacakan kisah-kisah perjuangan orang-orang terdahulu tujuannya apa? Manusia sabbitu bihi fu'adak agar kami dapat menguatkan hatimu Muhammad kata Allah Nabi Muhammad khatamul ambiyai wal mursalin penutup para Nabi dan Rasul basyaran lakal basyar manusia tetapi tidak seperti manusia lainnya ketika Nabi Muhammad mulai lemah di dalam dakwahnya mulai Nabi itu mulai kurang semangatnya tiba-tiba datang malaikat Jibril Jibrail, Gabriel, Ruhul Kudus Rah Kudus, Namus membawakan kisah-kisah perjuangan para Nabi dan rasul terdahulu yang musuhnya diceritakan lebih hebat dari Abu Jahal dan Abu Lahab yaitu Firaun dan Namruz la'anatullah alaih sehingga Nabi Muhammad semangat lagi melihat perjuangan para nabi dan rasul Nabi Muhammad di mana kita yang enggak pernah melihat nabi di dalam kehidupan kita kita enggak pernah melihat seorang nabi dan rasul berdakwah di hadapan mata kita kita lebih berhak mendengarkan kisah perjalanan para nabi dan rasul terutama kisah perjalanan nabi kita Muhammad Allahu alaihi wasallam yang saat ini tidak bisa kita temukan kecuali di dalam perayaan perayaan Maulid Nabi yang di dalamnya dibedah syair-syair tentang kisah perjuangan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jelas mendengarkan kisah adalah ajaran syariat Islam murni setelahnya dibacakan doa ajaran syariat Islam murni diundang ulama kita dengarkan ilmunya ajaran syariat Islam murni kumpul-kumpulnya ajaran syariat Islam murni apa namanya dalam Islam? silaturrahim, nyambung kasih sayang diantara kita kumpul-kumpulnya pahala makan yang di bernampan-nampan itu disediakan oleh sahibul beth itu itu juga aturan syariat Islam apa kata Nabi, Atau imut, Biasakanlah engkau membagi-bagi kenakanan." Jadi kalau kita rentek dari awal perayaan maulid Nabi sampai akhir Semuanya adalah sesuai dengan aturan syariat Islam yang sangat ketat Itu dikumpulkan oleh para ulama menjadi satu namanya acara marhabanan Acara maulidan Maka jelas maulid Nabi tidak bisa kita katakan bid'ah Lantas Habib kayak apa sih contoh yang bid'ah zaman sekarang ini? Di antaranya adalah satu acara dengan judul di spanduknya doa lintas agama. Maka jelas semua pemuka agama yang hadir di atas panggung Kemudian disaksikan oleh semua umat jamaat yang hadir Dan semuanya satu persatu dari pemuka agama yang berlainan itu memimpin doa Semua mengaminkan Maka jelas ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang ketat bukan hanya itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah di antaranya juga adalah 10 tahun yang lalu viral di Amerika sana ada satu aliran Islam di mana melakukan solat Jumat imamnya adalah seorang wanita yang khutbah khotibnya seorang wanita jamaah yang hadir itu campur laki perempuan perempuannya ikut sholat jumat, gak ada masalah yang jadi masalah, soft itu bergantian laki perempuan laki perempuan, dan saat itu perempuannya, ada juga yang tidak menggunakan kerudung, artinya tidak nutup aurat seharusnya saat sholat berjamaah, maka yang dilakukan saat itu di negara tersebut, dengan sholat jumat semacam ini, itu dinamakan bid'ah. Ah. kenapa? tidak sesuai sesuai dengan ajaran syariat Islam yang sangat ketat ma'asyural muslimin rahimakumullah selanjutnya di negara Iran Iran sampingnya Irak di sampingnya lagi ada negara yang diakhiri dengan tan Hindustan sekarang namanya India Pakistan Afghanistan Uzbekistan Kirgistan, Kazakhstan Tajikistan, Turkmenistan delapan negara yang berakhiran tan itu dulunya adalah uh, wilayah daripada kerajaan Persia yang sekarang menjadi pusat agama syiah orang-orang syiah di Iran sana mereka menambahkan suara azamnya syahadat yang ketiga setelah syahadat uh, tauhid, ashadu an ilaha illallah dua kali, kemudian dilanjut syahadat rasul, ashadu anna muhammad rasulullah dua kali dilanjut lagi ada syahadat kepada Sayyidina Ali sebagai waliullah anna waliullah katanya maka jelas penambahan lafat itu adalah juga dinamakan sebagai bid'ah begitulah jalan utama kita lintas provinsi di Jawa dinamakan dengan pantura apa pantura? benar ya pantura ya pantai utara Nah, di sebelah selatan desa-desa itu, ya nggak tahu belum ada ya jalan-jalan pantai selatan belum ada ya. Di pantai selatan itu Ciamis dan kesana terus, ya itu mereka meyakini para nelayannya bahwasannya ada beberapa desa tertinggal meyakini bahwasanya yang memberikan ikan bagi mereka itu adalah penghuni-penghuni laut dari kalangan jin wanita mereka meyakini dilarang memakai baju berwarna ini di pantai selatan Ya, di pantai selatan jika engkau mau dapat ikan yang banyak yang nelayan maka korbankanlah sembel, sesembahan sembelihan hewan kurban maka mereka melakukan setiap tahunnya yang dinamakan dalam tradisi Indonesia ini dengan tradisi madran sehingga mereka menyembelih sapi di mana daging sapinya mereka masak dan kepala sapinya mereka hanyutkan ke laut dengan kembang tujuh rupa ditujukan untuk jin-jin wanita penghuni laut agar tahun depan itu sepanjang tahun memperbanyak ikan-ikan yang akan mereka tangkap maka budaya nadran adalah tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang ketat sehingga nadran bisa saja dikatakan bid'ah ya nadran itu bid'ah sehingga ketika para ulama mulai masuk ke desa-desa itu uh, mengajarkan bagaimana yang seharusnya dengan aturan timbangan syariat Islam yang ketat. Sehingga nadran tadi tetap dilakukan tetapi dirubah cara-cara yang tidak sesuai itu. di mana mereka tetap menyembelih kurban tetapi diniatkan untuk Allah bukan untuk jin wanita penghuni laut. ya yeah. Dagingnya mereka masak. Mereka membuat satu pesta syukuran di tepi pantai itu. Mereka masak dagingnya. Kepalanya mereka masak dan mereka bagikan kepada nelayan-nelayan uh, yang ikut hadir di situ. Nadran berubah nama setelah disyariatkan dengan nama syukuran laut. Dan itu tidak lagi menjadi beda. Ma'ashiral muslimin rahimakumullah kemudian beberapa contoh bid'ah berikutnya dalam dunia sains ada namanya dua ilmu ada ilmu astrologi, ada ilmu astronomi astrologi mengaitkan alam semesta peredaran bulan bintang ini dengan nasib seseorang kamu lahir bulan apa? bintangmu apa? Oh, kalau bintangmu ini berarti jodohmu begini, rizkimu tahun ini begitu. Oh, dibaca sehingga orang ini awalnya imannya kuat, cuma karena penasaran, penasaran, ya akhirnya didengar. Oh, iya bener, ini ini saya banget ini katanya. Hah? Nggak boleh percaya dengan astrologi. Ya, urusan peredalan bintang dikaitkan dengan nasib seseorang nggak boleh percaya. Beda dengan astronomi, astronomi sekarang sudah jarang ya, pembawa pembaca berita meramalkan cuaca 6 jam ke depan, dia ramalkan di Tangerang besok hujan deras. Kalau Jakarta kering kemarau, hebat bener ini tukang ramal, ya, maka meramal yang demikian enam jam ke depan atau esok harinya. Itu hukumnya adalah dibolehkan. Kenapa? Karena itu namanya ilmu astronomi. Mengaitkan tanda-tanda benda-benda langit di sekitar bumi dikaitkan dengan urusan ibadah. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan, bentar lagi ini kita akan uh, nonton namanya sidang isbat. Ya Kita ngikut daripada pemerintah udah paling enak ikut pemerintah nggak usah aneh-aneh dah ya pemerintah udah antara rakyat melihat hilal pakai teropong itu padahal nggak harus mesti pakai teropong atau hisap dengan dua di atas dua derajat ya maka ilmu semacam itu adalah juga diperbolehkan ya. bahkan nggak kurang-kurang DKM kita nih atau DKM Dewan Kemakmuran Masjid mendapat satu titah dari Kementerian Agama sebelum masuk tahun baru kemarin ini kayaknya baru oh, berapa bulan yang lalu dapat disebar apa itu namanya papan-papan jadwal sholat untuk tahun 2023 satu tahun ke depan udah diramal hebat bener ini menteri agama satu tahun ke depan sudah diramal subuh, jam sekian ya. Zuhur jam sekian, kalau ada imsak, imsaknya jam sekian. Isyrok salat isyroknya jam sekian. Hebat bener ini ngeramal sampai satu tahun ke depan ya. Itulah namanya ilmu astronomi, hukumnya diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan salat kita maghrib nunggu terbenam matahari. Ya salat subuh kita nunggu terbit namanya fajar sodik maka hal itu semua tidaklah dikatakan bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jelas kita harus tahu apa yang bid'ah mana yang bukan. Caranya gampang timbang aja dengan timbangan aturan syariat Islam. Kalau berkesesuaian maka bukan bid'ah, tapi kalau detail-detail acaranya bertentangan dengan aturan syariat Islam, maka itu adalah hal bid'ah yang baru dan dilarang. Maasyiral muslimin rahimakumullah. Maka selanjutnya kita akan mengenal tentang kelima kelompok yang dianggap musuh oleh Allah Subhanahu Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan kita harus berusaha diri kita ini menghindari daripada ciri-ciri lima kelompok yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dinamakan kafir. Siapa itu kafir? Kalau bahasa kita sekarang dihaluskan, non-Muslim udah kafir deh karena menurut agama Kristen kita juga nih orang Islam kafir menurut agama dia kan begitu apa itu kafir di dalam Al-Quran kafir adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dari sembahan Tuhan-Tuhan berhala dewa-dewi mereka tidak ada namanya Tuhan Allah maka itu adalah kafir Ya, semua agama Arabi ya dianggap agama kafir agama Sinto di Jepang penyembah matahari agama Syekh di India percampuran agama Hindu dengan Islam di India sana mempunyai satu kuil namanya The Golden Temple kuil emas ya yeah. kemudian agama kejawen eh, ilmu kebatinan dengan kitab suci mereka yang mereka akui maka mereka semua dinamakan kafir kelompok kedua yang kita harus menghindarinya adalah musyrik. Siapa musyrik? Musyrik adalah sekelompok orang yang mereka menyembah Allah sebagai Tuhan mereka. Tetapi sayangnya, mereka menyekutukan Allah SWT dengan sesembahan-sesembahan lainnya. Makanya dalam surat Al-Ikhlas, Allah telah jelas menyatakan وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَانْ أَحَدٍ dan tidak ada yang semisal Allah, serupa Allah. Ya, menyaingi Allah tidak ada. Tetapi mereka menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok demikian dalam Islam dinamakan kelompok musyrik. Ya. Orang Yahudi yang mereka meyakini Nabi Uzair adalah anaknya Allah son of god. Orang-orang Nasrani, Kristen, Ortodok, Protestan, Katolik, Koptik yang mereka berkeyakinan dengan konsep trinitas dan tritunggalnya, sehingga mereka menyatakan Allah ada tiga dalam satu kepribadian. Maka jelas itu adalah penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kul katakanlah Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu esa, Allah esa di dalam zatnya." Di dalam dirinya, Allah, Esa, dan Tunggal Allah, enggak kayak kita, manusia yang tersusun dari kulit, darah, tulang, daging, bersusun. Maka enggak Esa, kita nih, enggak Esa. Kenapa kita tersusun dari banyak bagian? Allah, zatnya, keberadaan Allah tidak tersusun dari berbagai jenis. Allah, Esa, di dalam dirinya, dan Allah, Esa, di dalam zatnya dari arah luarnya, tidak ada satu makhluk zat lain yang menyekutu, yang uh, menyaingi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala apalagi pengertian Esa wahda niat adalah di dalam sifat Allah, maka kalau kita kenal sifat-sifat Allah, Allah maha murka, Allah maha pengasih ya, Allah maha pengampun sifat Allah itu di dalam diri Allah tidak berbilang sehingga kasih sayangnya Allah beda sama kasih sayang kita kalau kasih sayang kita itu berubah-ubah sesuai tempat dan waktu dan siapa yang kita hadapin itu manusia diminta sekali senyum, ngasihnya senyum, minta lagi dua kali, senyumnya hilang, minta lagi tiga kali. Kenapa minta terus? Kan begitu ya, maka kasih sayang kita tuh berubah, naik turun ya, sesuaikan hendak kita kasih sayangnya Allah stabil, sifatnya Allah itu esa tidak berbilang jadi tidak ada kasih sayang Allah satu kasih sayang Allah dua enggak ada kasih sayang Allah itu tidak berbilang dan tidak ada di luar sifat Allah yang menyanyi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau dalam Al-Quran itu ada ayat yang mensifati Nabi seakan-akan sifatnya mirip dengan sifatnya Allah roh umur Rahim ya disebutkan dalam Al-Quran di awal maulid nabi itu bahwasanya Nabi Muhammad itu juga sifatnya adalah kasih sayang nah kasih sayangnya Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam ayat itu berbeda dengan kasih sayangnya Allah karena tidak ada yang dapat menyaingi sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifatnya manusia dan Allah juga esa di dalam pekerjaan dari orang lain jadi tidak ada di luar rezaknya Allah yang dapat melakukan pekerjaan seperti Allah memang pekerjaan Allah banyak Allah mencipta Allah mengatur Allah mengawasi ya Allah memantau banyak pekerjaan Allah tetapi pekerjaan Allah itu tidak bisa ditiru oleh makhluknya makanya Allah melarang kita membuat patung kenapa patung patung itu kalau tujuannya seni haramnya satu seni untuk keindahan kalau tujuannya untuk disembah haramnya dua haram buat patung karena meniru mencipta meniru pekerjaannya Allah itu penciptaan dan juga yang kedua karena akan disembah alat menyeputukan Allah makanya membuat patung diharamkan di dalam Islam mengapa? karena seakan-akan dia berusaha meniru pekerjaannya Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyirul muslimin rahimakumullah maka itulah orang-orang musyrik yang mereka menyembah Allah tetapi mereka menyukutkan Allah dengan sesembahan lainnya yang ketiga namanya adalah zindik siapa itu zindik? dikatakan man Tafakkohah, walam tasowafa, fakat tazandak. Orang siapa yang dia ahli fikih, ahli teori tentang ilmu, walam tasowafa, tapi dia nggak ahli tasawuf, nggak ahli benahi hati, fakat tazandak. Biasanya orang yang ahli ilmu itu tanpa dia beribadah kepada Allah, maka orang itu akan jadi orang zindik. Ya, orang zindik kalau di Islam jarang. Gambarannya ada di India sana pusat agama Hindu di India jadi Hindu India beda sama Hindu Bali ya yeah. di India sana orang-orang Hindu mereka punya pemuka agama namanya pendeta kastab tertinggi nah pendeta-pendeta mereka itu banyak yang berbira berperilaku zindik atau itu zindik ya yeah. oh, oh kebalik ya berarti Man tasawwafa walam tafaktoha Kami revisi Man tasawwafa Barang siapa dia ahli ibadah Walam tafaktoha Tapi nggak ngerti tentang ilmu ibadahnya Fakat tazandak Maka sungguh dia menjadi ahli zindik Kebalik tadi Tadi definisi tentang orang fasik Ahli ibadah Tapi nggak tahu ilmunya Maka dia jadi orang zindik ya. Bikin aturan-aturan ibadah sendiri Ngarang sendiri Sehingga dia menyiksa dirinya tidak mandi karena orang makin suci, makin dilarang mandi. Ya. Rambutnya menjadi gimbal, tidak terawat, dan lain sebagainya. Itu gambaran zindik dalam Islam. Alhamdulillah, orang Muslim banyak yang tidak mengikuti jalan ini. Fakta: ya, tazandak, ya, ahli ibadah, tapi enggak ahli ilmu, ya, bahaya ahli ilmu nggak ahli ibadah juga bahaya namanya fasik siapa itu fasik kelompok yang keempat fasik adalah sekelompok orang Islam sekelompok orang yang luarnya Islam tapi hatinya kafir imannya nggak ada ya bisalah dikatakan Islam KTP begitu Yeah. keyakinan tentang akhirat kehidupan setelah kematiannya kurang jadi gampang dolimin orang gampang jahatin orang kalau abis nipu dia biasa-biasa aja kenapa? Imannya nggak ada, hilang imannya luntur luarnya mah islam dalamnya kafir, ini namanya fasik hati-hati, mohon maaf tadi kami jelaskan apa? fasik ya? bukan, ini namanya munafik mohon maaf antifasik yang kelima ini namanya munafik luarnya Islam tapi hatinya kafir munafik makanya orang Islam nanti di akhirat kebagi tiga satu langsung masuk surga dua dia harus nyebur dulu ke neraka Jahanam karena dianggap baju kotor tiga dia harus masuk dulu neraka paling bawah kekal abadi bareng sama namrud Fir'aun haman korun Ya, dajjal, ya jut-majut, barang di situ disiksa paling bawah dalam neraka Hawiyah, Wama Adaraka Mahiyah, Narun Hamiyah, neraka paling siksa paling bawah itu munafik dan semua kita ini ada ciri-ciri kemunafikan. Makanya Nabi sering ingatkan kita, ayo jangan sampai nyebur ke dalam kemunafikan. Ciri-ciri kecilnya apa? Kapan ngomong sering bohong, hati-hati. Kapan janji sering dilanggar. Kapan diberi amanat, dia khianat. Nah, ini ciri kecil munafik. Maka kalau udah mulai ada ciri-ciri ini di dalam diri kita, kita nggak usah ngurusi orang lain, maka kita mulai bebenah diri, koreksi diri. Ciri-ciri besarnya apa? Dalam Al-Quran disebut ciri orang munafik. وَإِذَا kamu إِلَى السَّلَاتِ ku كُسَلَاً ciri yang paling jelas kalau berdiri sholat udah komat dia berdirinya ogah-ogahan kalau orang beriman berdirinya semangat berdiri mau sholatnya semangat kalau orang munafik cirinya duh sudah sholat lagi sudah sholat lagi begitu ya ciri-ciri besarnya dan banyak ciri orang ciri munafik yang harus kita hindari agar kita tidak masuk ke dalamnya karena ancamannya bahaya kekal abadi di neraka kalau kemunafikan itu belum hilang dari dirinya bahkan dikatakan dalam hadis ciri besar berikutnya orang laki-laki wajib jumat nggak ada uzur tiga kali berturut-turut tidak sholat jumat distempel dengan stempel kemunafikan ya yeah. Maka majelis muslimin rahimakumullah itulah orang-orang munafik yang menjadi penghalang di dalam dakwahnya baginda Nabi. Mereka hanyalah tumbuhan-tumbuhan benalu yang nempel di pohon kejayaan Islam. Numpang aja dia. Ya, dia hanya numpang saja di situ. Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul membuat masjid tandingan di zaman Nabi. Namanya Masjid Diror. Jadi Nabi udah punya Masjid Nabawi, dia bikin lagi di sana. Satu perkelum per, apa? perkumpulan. Namanya Masjid Diror. Jadi dia modelnya kalau Nabi memutuskan sesuatu di Masjid Nabawi, dia nggak terima, dia diam, nggak komen. Komennya nanti di belakang. Bikin grup WA baru. Bikin perkumpulan baru. Nanti dia di situ. Enggak benar ini keputusan tadi dirapat. Saya enggak ada yang setuju semuanya. Ah, munafik ini hati-hati. Ya, amanabi Nabi robohkan masjidnya. Masjid biror tadi. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah Dalam dunia pemerintahan, pemberontak itu nggak boleh. Ya. Kita diajarkan walaupun pemerintahnya zolim, Alhamdulillah masih punya pemerintahan. Banyak negara tidak ada pemerintah maka jangan berusaha menjadi kelompok-kelompok yang akhirnya uh, masuk ke dalam sifat-sifat kemunafikan yang kelima singkat saja yaitu fasik fasik adalah sekelompok orang yang pernah melakukan dosa kecil satu kali dosa kecil ada uh, selain yang disebutkan di dalam kitab Al-Qadair Kitab Al-Kaba'ir ini adalah satu kitab disebutkan di dalamnya kumpulan 70 dosa besar. Mulai dari yang terbesar adalah menyekutukan Allah, ya. Kemudian yang terkecil adalah ghibah, ngegosip. 70 dosa besar. Di luar itu namanya dosa kecil. Maka seseorang yang pernah melakukan dosa kecil satu kali, eh pernah melakukan dosa besar maksud kami satu kali, atau terus-menerus melakukan dosa kecil dan sampai meninggal belum taubat nasuha, maka orang ini bagaikan baju kotor yang harus dulu dicuci di dalam neraka paling atas, neraka jahanam. Dicuci dulu sampai bersih sehingga dikatakan neraka jahanam itu tidak kekal abadi. Tapi Habib mengapa di dalam ayat-ayat Al-Quran, neraka jahannam itu disifatin dengan abada selama-lamanya. Kholidina fiha kekal abadi di dalamnya. Padahal dalam pemahaman dasar kita, namanya neraka. Jahanam itu tidak ada yang kekal Tidak kekal abadi Sedangkan di dalam Al-Quran ini disebutkan Kholidina fiha abada, Ya kekal abadi Selama-lamanya di dalamnya Karena apa kata para ulama Sangking lamanya mereka itu Baju kotor itu dicuci Di dalam neraka Jahannam sangke, Sampai seakan-akan mereka itu Merasa kekal abadi sudah nggak bakal selamat sangking lamanya dicuci tadi jadi kalau bisa kita masuk kelompok yang nomor satu yang masuk surga tidak lewat neraka lagi ah amin muslimin rahimakumullah maka itulah fungsi kita menghadiri majelis taklim agar mengerti tentang ilmu dan kita terhindar daripada ancamannya Allah Jalla Jalaluhu wa'adhamatuh dari lima kelompok yang uh, paling uh, dimusuhi di dalam Islam al muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap kita terhadap orang-orang kafir, musyrik dan lain sebagainya itu? Ya, mereka adalah kelompok yang disifati di dalam Al-Qur'an atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita manusia tidak mengetahui ya, daripada hal-hal tersebut kecuali Allah nampakkan kepada diri kita. Maka Bagaimana akhlak kita terhadap mereka non-muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mensifati sifat orang-orang muslim dan mukmin Ashidda'u alal kufar, ruhamau baynahum. Sifat orang beriman itu, Ashidda' mereka itu tegas, bukan marah, bukan benci, tapi tegas, waspada' asyidda alal kufar mereka waspada dan tegas terhadap orang-orang non muslim ruhama'u bainahum mereka saling berkasih sayang diantara sesama muslim makanya nggak boleh sesama muslim itu ngebenci ya. kafir aja ngebenci nggak boleh gimana sesama muslim, muslim. asyidda alal kufar ruhama'u bainahum Maka begitulah. Marilah sama-sama kita. Uh, menuju jalan yang benar berguru dengan aliran-aliran yang benar, yang uh, menurut guru kita Buya Yahya ada lima pintu yang harus kita masuki setiap pintunya, pertama pintu Islam, setelah kita menjadi Muslim, masuklah pintu ahli sunnah wal jamaah, setelah kita mengambil pemahaman yang dipahami oleh kebanyakan umat Muslim, masuk juga ke pintu ketiga dalam fikih bermadhab, Indonesia ini mayoritas madhab syafi'i dalam ibadahnya kemudian masuk ke pintu Keempat, dalam Bab Akidah asyariyah, di Indonesia ini asyariyah, dengan akidah-akidah yang sangat ketat pembahasannya masuk juga kita ke pintu terakhir yang kelima, yaitu di dalam tasawuf ilmu tentang hati, kita berkiblat kepada Imam Al-Ghazali maka dengan kita menghindari lima kelompok tadi, dan mulai saat ini kita menapak sedikit demi sedikit, memasuki lima pintu tadi, maka niscaya kita akan menjadi orang yang selamat yang di dunia dan juga di akhirat, ma'asyarak Muslimin arahimakumullah ar perlu diketahui untuk di Indonesia ini NKRI apa NKRI apa apa negara kesatuan rakyat Indonesia ya ada lagi bineka tunggal ika sama-sama barang-barang begitu ya ada lagi apa namanya itu Pancasila, bolehlah apalagi namanya nah, kita harus hormati semua daripada lambang-lambang negara tersebut tetapi kita juga harus waspada, jangan sampai menunggangi kata-kata mulia tersebut dengan tujuan tertentu husnudon kita sehingga perlu diketahui menghadapi fenomena demikian kafir itu dalam Islam ada empat bagian nomor satu namanya kafir zimni kafir orang non muslim zimni yang di dalam tanggungan orang-orang muslim siapa contoh kafir dini? tetangga ada hindu ya, yang jaga warung ada nasrani itu dalam islam dinamakan kafir zimni kedua dinamakan kafir mu'ahad kafir mu'ahad adalah orang-orang kafir yang tinggal di dalam satu daerah tertentu satu desa, satu kelompok yang mereka menjadi mayoritas di dalam tempat tersebut dan mereka mengadakan satu perjanjian dengan pemerintahan Islam sehingga mereka dilindungi oleh pemerintahan Islam wilayah non-muslim itu dilindungi contoh Medan lebih banyak non-muslimnya dimana lagi bu? bapak? di uh, di Palu Ya. Mana lagi yang banyak non muslimnya? Di Bali banyak hindunya. Ya, di mana lagi? NTB atau NTT itu, Habib, antara satu itu ya. Mereka itu disebut kafir muahad. Satu daerah mayoritasnya non muslim tapi tinggal di bawah naungan negara muslim. Maka itu kafir muahad. Non muslim yang mengadakan satu ikatan perjanjian. Ya yang ketiga namanya kafir musta'man siapa kafir musta'man non muslim musta'man yang minta aman kepada negara Islam dia bukan tinggal di Indonesia dia tinggal di negara lain yang mayoritasnya non muslim tapi dia mau masuk ke negara Indonesia minta jaminan keamanan musta'man Minta jaminan keamanan Maka di, diaman, di, diamankan mereka, dijamin mereka oleh pemerintahan Islam Tiga model kafir ini, kafir dini tetangga kita Kafir mu'ahad kota lain di Indonesia Kafir musta'man orang warga asing masuk ke Indonesia Maka ini perlakuannya seperti hak-hak muslim apa hak-hak muslim kata Nabi dalam satu hadis, al-muslim 'alal muslim haram damuhu wa irdhuhu wa maluhu. Kata Nabi, orang muslim terhadap muslim lainnya maka haram diganggu tiga hal. Apa? Damuhu darahnya. Ya, maka enggak boleh membunuh, ya. Bahkan ada sahabat itu dia bawa pedang, pedangnya habis diasah lewat di pasar pedangnya diikat ketika jalan kesenggol ujung pedangnya dengan kaki sahabat lain maka dua orang ini ngadu ke nabi maka kata nabi, hendaklah kalian yang memiliki pedang itu memberikan satu tempat khusus, memberikan satu sarung agar tajamnya pedang tidak dapat melukai orang-orang sekitar Ya, yeah. muslim atas muslim haram ditetes kendaraannya, tawuran haram menetes kendaraan dan haram hartanya begal, copet, ya, apalagi itu pinjol, ya, apalagi begal, ya, macam-macam lah nama sebutannya pokoknya mengambil harta muslim tanpa cara yang benar semua dilarang. Ketiga, dan kehormatannya. Makanya dalam Islam Celaka bagi orang yang nyacimaki di depan orang yang langsung ngecek merendahkan atau di belakang orang ya orang yang nggak tahu gosip dibah ya dilarang itu nah hak hak muslim ini juga berlaku kepada tiga jenis orang kafir tadi maka orang non muslim itu dihukumi seperti hak haknya itu diberikan seperti hak haknya orang muslim kecuali satu kafir namanya kelompok kafir yang keempat dinamakan kafir harbi apa itu kafir harbi kafir harbi adalah orang kafir yang nentang yang dia membuat satu kerusakan udah kafir merusak lagi kejam lagi nah, maka model begini kita jangan rahmatulli alamin enggak cocok ya. atau kita diam saja jika engkau ditampar pipi kanan maka berilah pipi kirimu ya ayah digaploki kita habis ya maka maksudnya apa? maksudnya ada masa-masa kita tegas diantaranya tegas kepada kafir hardi seperti Israel yang memerangi daripada rakyat Palestina dan contoh-contoh lainnya maka maashirul muslimin rahimakumullah itulah sifat seorang muslim adalah tegas kepada non muslim yang dimaksud ya yeah, yaitu adalah kafir harbi dan ruhamahu Nahum mereka saling menyayangi di antara muslim muslim lainnya termasuk tiga kafir yang kami jelaskan tadi. muslimin Toleransi itu enggak boleh dalam akidah. Karena jelas Ketika Nabi mulai dakwah terang-terangan di kota Mekah, kaum Quraisy itu mendatangi Nabi, "Ya Rasul, engkau dakwah itu karena apa sih? Karena harta atau karena wanita? Kalau karena harta, kami akan kumpulkan setengah dari masing-masing harta pembesar ini, kami kumpulkan jadi satu dan kami berikan kepadamu Muhammad sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Apakah engkau dakwah karena harta?" atau mungkin karena wanita silakan engkau pilih istri-istri kami yang menurutmu cantik akan kami cerai hari ini juga dan keesokan hari akan kami nikahkan dengan dirimu sehingga engkau Muhammad mempunyai istri yang paling cantik di kota Mekah asal berhenti dakwahnya kata Nabi aku dakwah bukan karena itu mereka bingung malamnya musyawarah di Daruna dua setelah musyawarah hari kedua datang lagi Muhammad ada apa sih sebenarnya Muhammad kenapa engkau itu tidak mau percaya berhala kami apakah ada satu sosok jin yang membisikkan dirimu dengan was-was sehingga engkau tidak bisa menahan dan kau merasa lemah daripada bisikan jin tadi kami akan undang dukun dan peramal yang paling sakti kata Nabi Muhammad aku dakwah bukan karena itu yang ketiga dia datang Muhammad gini aja deh gimana kalau kita ini semua masuk Islam Bagus kata Nabi. Ya Muhammad, kita masuk Islam. Kita beriman, kita mengikuti ibadahmu, kita menyembah Tuhan Allah pemilik Ka'bah. Kita gak, tidak menyembah lagi berhala-berhala itu. Bagus kata Nabi, tapi Muhammad, besok nih besok kita murtad bareng-bareng. Ya gantian gitu, jadi kita setting sehari muslim, sehari kafir sehari muslim, sehari kafir kata nabi, wah nggak bener nih model begini nabi enak mengerjauhan tawaran begini, turun malaikat jibril juga marah dengan nih penawaran membawa surat al-kafirun dikatakan apa? ya ayyuhal kafirun eh dasar orang-orang kafir musyrik maqadid dikatakan kafir bukan maksudnya kafir definisi kami kafir disitu situ secara bahasa he orang yang tertutup hatinya kafara tertutup hatinya la abudu ma budun. kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah hingga di akhir ayat lakum dinukum waliyadin di Madinah musim kemarau maka para sahabat itu diminta oleh nabi untuk melakukan sholat istisqa ke tengah lapangan tapi Nabi ngasih pesan, eh para sahabatku janganlah engkau juga salat di hari umat Yahudi Madinah juga melakukan sembahyang kepada Tuhan mereka meminta hujan jadi salat istisqa harus beda hari atau beda tempat gak boleh bareng-bareng, makanya doa lintas agama dianggap bid'ah ah. karena ada petunjuknya dari Nabi ibadah gak boleh bareng-bareng maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah toleransi dalam akidah tidak boleh kita ngundang mereka hadir acara lebaran kita boleh mereka ngundang kita hadir acara natalan mereka boleh tapi nerima undangannya boleh kertas undangannya boleh datangnya nggak boleh Ya, yeah. namanya diundang undangan udah ada di bawah pintu ya kita terima masa kita balikin tapi jangan datang selama itu adalah acara yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mereka. Adapun mengucapkan uh, kepada tetangga kita mengucapkan selamat ya kita nggak bahas selamat Natal nggak bahas itu kita bahas selamat menempuh hidup baru apalagi. Sel, selamat panjang umur artinya yang kita datang ini acara pernikahan non muslim acara ulang tahunnya non muslim acara kelahiran bayinya non muslim maka kita doa semoga panjang umur semoga sehat selalu boleh boleh itu namanya toleransi sosial pun kalau mereka sakit kita jenguk boleh asal jangan kebablasan Doanya begini aja semoga lekas sembuh Ini beda Tuhan ceritanya Jangan doa aneh-aneh ya. Bawa buah yang sesuai dengan penyakitnya Jangan orang penyakit Apa itu Buang-buang air besar Ente kasih apa? Pepaya Biar tambah lancar begitu ya Gak boleh ya Harus sesuai dengan apa yang disakitnya itu Sebentar saja pulang ya, Itu toleransi sosial Ya mereka nekat nyalonin di mayoritas Muslim, di daerah mayoritas Muslim, nyalonin pasangan nomor 5 pasangan non-Muslim. Silahkan nyalonin, tapi kalau nggak ada yang milih, jangan salahkan kita. Kenapa? Karena nekat minta dipilih di daerah Muslim. Begitu juga kalau ada lima calon murah di Bali. Empat pasangan Hindu, eh satu ada nekat nih. Pasangan Muslim minta dipilih sama warga Hindu Bali. Kira-kira kalau nggak kepilih wajar nggak? Ya wajar, karena pasti pendeta mereka menyuruh jamaat Hindu untuk milih yang Hindu lagi, begitulah. Sehingga toleransi dalam politik boleh, dalam sosial boleh, dalam ekonomi kita belanja ke warung non-Muslim, selama itu ada masih tulisan halal dan betul-betul jelas tidak menjual apa yang diharamkan di dalam Islam, maka kita boleh membelinya, ya. Adapun toleransi di dalam akidah adalah tidak boleh. Lantas, Habib, bagaimana dengan yang dilakukan para pemerintah saat ini? Ketika ingin memulai satu pidato, di awal itu mereka mengucapkan salam-salam kepada, apa gimana salamnya? Bisa dicontohkan? Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam apalagi namo budaya salam kebajikan panjang itu ya Ah, apakah boleh para pemerintah muslim itu mengucapkan demikian maka jawabannya adalah boleh dianggap bukan dalam toleransi akidah tapi masuk ke dalam pembahasan toleransi sosial dengan syarat yang ngucapinnya adalah pemerintahan yang dibawa naungannya ada banyak kelompok, ya yeah. Kalau yang ngucapin orang biasa, enggak boleh, karena enggak ada perlunya lagi, ya. Yeah. Mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini mengenai bid'ah dan definisi bid'ah dan definisi kafir. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam muslim itu, di dalam islam tidak gampang seseorang itu di dihukumi sebagai seorang yang murtad. Jika ada orang yang ti tidak mau sholat, bukan karena malas, tidak mau sholat, nentang, maka dia masih ditunggu taubatnya dia diberi nasihat dulu setelah diberi nasihat ditunggu taubatnya kok masih belum tobat ya kemudian dia akan diserahkan dihadapkan kepada mufti seorang ulama yang memberikan teori-teori ilmu ditunggu masih belum tobat maka diserahkan kepada kodi hakim ya kepada uh, jaksa, kepada hakim begitu dalam pengadilan agama dinasehati oleh pengadilan agama ditunggu lagi, masih belum tobat diserahkan kepada pemerintah kalau masih belum tobat maka orang ini baru dihukumi murtad yang keluar dari Islam. Jadi seseorang yang sudah masuk Islam tidak gampang dia keluar dari agama Islam, ada proses yang sangat panjang. Mungkin sekian saja. Fokusnya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat Islam, iman dan juga nikmat ilmu. Sekian saja, tafadhol. Syukuran jazilan kami hadirkan kepada Al-Habib Hisam Al-Habsi yang telah memberikan ilmu dan juga nasihat kepada kita semua dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Baik para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah untuk selanjutnya yaitu masuki sesi tanya-jawab. -tanya -tanya -tanya. Bagi jamaah yang mau bertanya langsung kepada Al-Habib, boleh bertanya langsung. Akan tapi sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang pertama yang datangnya dari jamaah yaitu seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana cara kita bersikap menghadapi suami yang tidak bertanggung jawab, yaitu tidak memberi nafkah lahir batin selama tiga bulan dan membiarkan istri sendiri di kota lain dan bekerja di sana sendiri. Dan sekarang suami memblokir istri dengan dalih sudah dikembalikan ke orang tuanya. Suami menggantungkan istri tanpa kejelasan, padahal masalahnya ada di suami, yaitu orang ketiga. Istri berusaha memaafkan dan ingin diperbaiki, tapi suami tetap dengan keputusannya ingin pisah. Padahal pernikahan ini baru berjalan enam bulan. Apakah yang harus istri lakukan baiknya secara islami? Mohon jawabannya, syukron atas jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka begitulah di dalam sebuah kitab bernama wasiatul ikhwan dipesankan oleh pengarangnya waktar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bilqarini yakhtadi wasuhbatul akhiari lil kalbi dawa tazidu lil kalbi nasyatan wa gawa wasuhbatul ashrari daun wa amah tazidu lil kalbi saki misakama kata pengarang kitab wasiatul ikhwan wasiat kepada saudara-saudara di antaranya di situ kita diajarkan waktar pilihlah minal ashabi dari sahabat-sahabat ya kalau mau nyari sahabat teman ya apalagi pasangan hidup maka kulamursyidi pilihlah dengan bijaksana ya dan kata Nabi mirip pasangan ini bukan buat setahun dua tahun buat seumur hidup ya jadi harus benar-benar dipilih ya kulah mursyidi dengan teliti innal karina ya, bilkarini yang tadi sesungguhnya seorang teman dengan temannya itu saling mengikuti kalau kebetulan milih dapat yang betul maka itu adalah sorga bagimu ya kapan kita lagi lemah dalam kehidupan nasyatan nambah kekuatan wagoa nasyatan nambah rajin wagoa nambah kekuatan satadzidulil galbiq ya. Penyemangat hidup, ya. Kan begitu. Tapi kalau dapatnya yang tidak baik, maka apa? Ama, kebutaan. Yang tadinya kita melek syariat, ya, gara-gara cinta itu dibangun sebelum akad sehingga buta. Kebutaan wa ama, ya. Penyakit Daun penyakit, waham dan kebutaan, tazidul illegal di sekimin tidak menambah kepada hati kecuali nambah galau, nambah bingung, nambah stres. Ya, maka betul betul yang belum punya pasangan ini pilih dengan betul betul yang laki laki kirim keluarga wanitamu. Ya, suruh duduk bareng sama calon yang kau inginkan. Nanti kebuka semua wataknya. Kata buah kan begitu. Ya betul betul dipilih. Nah, kalau sudah kepalang nikah, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tadi dalam contoh ternyata keretakan rumah tangga itu terjadi karena ada orang ketiga. Ya, Itu orang ketiga itu namanya apa sekarang? Apa bu namanya? Pelakor. Pelakor, perebut laki orang ini pelakor harus jelas dulu karena pelakor ada dua hukum ada pelakor ahli neraka selingkuh ada pelakor ahli sorga akad nikah, bener walaupun siri gak lewat agama tapi dia akad, maka itu istri kedua yang sah menurut agama pelakor model begitu ahli sorga tapi kalau pelakor itu menjadikan suami kita itu yang udah ada yang halal itu istri pertama tiba-tiba dia jajan yang haram ya, yeah. selingkuh, maka jelas itu ahli neraka yang harus diperangi. Ya. Yeah. Ini babnya masuk bab poligami kalau begini nih. Ya. Yeah. Pilihan dua jelas, yang nanya juga udah tahu jawabannya. Pilihan pertama sabar, selama itu adalah pelakor istri kedua. Kalau itu adalah pelakor yang haram, maka bujuk suamimu kalau emang udah cinta, nikahin akad bener-bener. Sabar, pilihan pertama. Pilihan kedua, minta cerai. Apalagi kalau belum punya anak. Apalagi kalau emang istri suami udah nggak cinta lagi. Ya, yeah. dalam Islam apa hukumnya suami lebih cinta kepada istri itu kepada istri muda daripada ke kepada istri tua? Apa hukumnya? Tidak apa-apa selama nafkah urusan tangan rumah pakaian terjamin urusan mohon maaf hubungan di atas ranjang ada jadwalnya rapih ya tidak tidak tidak terlalu sering di rumah istri muda selama adil walaupun lebih cinta kepada istri muda maka itu tidak bisa dituntut jelas atau tidak maka kami sarankan antara sabar walaupun suami udah nggak cinta ya atau Minta cerai karena suami juga sudah menawarkan ya mungkin menjawab pertanyaan. Baik untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk jamaah bapak-bapak kami persilahkan untuk bertanya. kalau tidak ada kami serahkan untuk ibu-ibu yang mau bertanya kami persilahkan jamaah ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya baik kalau tidak ada pertanyaan dari jamaah kami akan bacakan pertanyaan yang kedua dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallala ala sayyidina Muhammad Allah. Wa ala, ala sayyidina Muhammad Saya hamba Allah dari Jawa Habib izin bertanya Mengapa di Mekah dan Madinah itu sekarang dikuasai Baham-baham akidah yang menurut saya ekstrim Pengalaman saya sewaktu umroh dan waktu itu selesai salat asar di Madinah Saya dan beberapa teman ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW Tapi kita diusir oleh penjaga dan dikata-katain sirik Apakah keadaan seperti ini sudah sejak zaman dulu atau bagaimana? Syukran atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kutub mainstream dan ekstrim mainstreamnya ziarah kubur tidak boleh bid'ah syirik ekstrimnya seperti Muslim Muslim India yang mereka terhadap kuburan itu terlalu memuja-muja, sehingga ada beberapa ritual yang memang wowo alam apa dibuat-buat oleh pemuka agama mereka yang mungkin zindik karena terpengaruh dengan pemuka agama Hindu yang memang sudah zindik di sana, sehingga pemuka agama Islam di sana ada beberapa itu mengajarkan ritual-ritual yang keluar dari jalurnya, artinya tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, seperti mengikatkan tali benang benang di dinding-dinding yang bolong itu di samping makam di tali ya, di tali, begitu ya kemudian ada beberapa ritual lainnya yang dengannya orang-orang wahabi menyatakan kuburan itu jika diziarai menjadi bid'ah ah. padahal dalam Islam kita tujuan kita berziarah empat kalau kepada orang biasa keluarga teman mengingat kematian mendoakan jenazah. Allahumma gfirlahu, warhamhu wa afihi, wa afu anhu. Selesai. Dua-duanya diajarkan. Kalau ke makam para ulama bukan mengingat kematian lagi. Ke makam para sunan bukan lagi mendoakan jenazah kurang ajar namanya, tapi kita doa ditawasul atau tawasul bid'doa. Yeah, doa ditawasul, kita doa kepada Allah Ya Allah berkah tempat ini Berkah zat jasad yang dikubur ini Kubulkan doa-doa kami Mintanya kepada Allah Tawasul kepada hamba yang dicintai Allah Itu namanya doa kepada Allah Ditawasul yang di dalamnya ada tawasul atau yang keempat terakhir namanya tawassul bidua kita minta kepada yang sedang dikubur tolong wahai sunan gunung jati wahai Ruh, habib abdullah bin awil haddad tolong mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami mintanya ke beliau, tapi minta beliau itu untuk mendoakan kepada Allah agar Allah mendoakan kepada kami itu namanya tawassul doa kayak kita datang ke rumah ulama Beb, tolong minta doanya Beb, begitu cuma Habibnya hidup, gimana kalau Habibnya udah meninggal? sama Ya, la kau punalehim walahum yahzanun. Mereka itu di alam barzah tidak sedih, tidak khawatir. La tahsabannaladina kutirufisabilillahi amwat. Bal ahya on endarabihem yurzakun. Jangan kalian mengira orang-orang yang dekat dengan Allah itu mereka mati di dalam alam barzahnya. Bal ahya un. bahkan mereka itu hidup di sisi Allah yurzakun tetap mendapatkan rezeki. Ya. Maka kita minta kepada beliau untuk mendoakan kepada Allah agar Allah mengabulkan, mengampuni dosa-dosa kita, hukumnya juga adalah boleh ya. yang tidak boleh apa? minta ke kubur minta ke pohon minta ke batu agar tuh batu pohon kubur mengampuni dosa-dosa kami maka jelas itu syirik jelas salah Ya, jadi kita berada di tengah-tengah antara ekstrim yang melarang ziarah kubur dan juga antara mereka yang hampir-hampir menyembah kubur Ya, maka mungkin menjawab pertanyaan cukup ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma alif qulubina wa aslih dha tabina wahdin subul as-salam wa min dhulumati ila nur wajnibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa wa wa tab'alina innaka rahim alina Allahumma gfirli waliwalidiyya warhamhum kama rabba usigara rabbana atina fi dunia hasanah wa wa wa sallallahu alaihi sallam انا اعوذ بك ان استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير عليهم والله والسلام Baik para hadirin, para jamaah, dirahmati Allah, demikianlah majlis kita pada kesempatan malam ini. Biasanya. Kami atas nama Timbal Tim dakwah Al-Bahja Tanggerang mengucapkan mohon, mohon maaf dan mohon doa selalu. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di bulan Dhul Qodah, Karena bulan depan adalah bulan Suci Ramadan. Dan insyaAllah kita akan ketemu lagi di bulan Dhul Qodah Tempatnya di Masjid Raya Al-Odham, kota Tanggerang Baik para hadirin, dengan berakhirnya doa Maka berakhir pula kajian rutin pada malam hari ini Saya Jamal Jamali Selakumbawacara mohon maaf, mohon doa selalu dan marilah kita tutup majlis yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'antubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh